Ngesangkan kode cua, Pemuda Keo no Alfandes. desu. budi desu nih, sudah lama kita tidak berjumpa. Ya bulan Maret kemarin saya fokus untuk mempersiapkan diri saya untuk GP, graduation project saya. Ya Semester musim semi 2021 ini adalah semester terakhir saya di Keo, jadi saya tidak punya begitu banyak waktu untuk channel Pemuda Keo ini. Dan sekarang saat saya ada sedikit waktu untuk bikin-bikin video, saya juga bingung nih sebenarnya mau bikin video apa. Sudah lama saya nggak membuat video untuk, untuk channel Pemuda Keo ini. Dan kebetulan beberapa waktu yang lalu, ada seorang teman Pemuda Keo yang mengirim email kepada saya dengan pertanyaan seperti ini. Ya, kalau saya sudah diterima di sebuah perguruan tinggi di Indonesia, bolehkah saya mengundurkan diri dengan tujuan untuk kuliah di Jepang? Karena saya rasa mungkin ada teman-teman yang lain yang punya pertanyaan yang serupa, yang sama, saya putuskan untuk membuat video dengan topik ini. Ya, kuliah di, kuliah di luar negeri, baik itu di Jepang maupun di negara lain, adalah impian dari banyak pelajar Nusantara. Dan saya rasa ini adalah sebuah cita-cita yang mulia ya. Karena dengan belajar di luar negeri, kita dapat menjadi jembatan yang menghubungkan Nusantara dengan negara-negara sahabat kita. Nah, terkadang ada sebagian dari kita yang cukup terlambat untuk menemukan negara atau universitas atau perguruan tinggi yang cocok bagi kita. Dan pada saat sudah ketemu, nih, kita sudah berstatus mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di Indonesia. Contohnya adalah saya sendiri. Seingat saya, di video saya sebelumnya, saya pernah menyebutkan bahwa saya sudah diterima di ITS saat saya. Pertama kali mendengar tentang KU University. Jadi pertanyaan kita pada video kali ini adalah, bolehkah kita mengundurkan diri dari perguruan tinggi di Indonesia dengan tujuan untuk kuliah di luar negeri? Ya, pertama mari kita lihat aspek hukumnya, aspek hukum dari pengundur, pengundur, pengunduran diri dari perguruan tinggi di Indonesia. Karena kalau kita membahas boleh atau tidak bolehnya sesuatu, itu berkaitan dengan hukum. Saya menemukan dua dokumen yang, menerang, yang menerangkan uh, prosedur pengunduran, pengunduran diri mahasiswa. Yang satu dari UB, Universitas Pariwijaya. Ini dokumen tahun 2012 dan yang, yang satunya lagi dari Universitas Diponegoro. Dokumen tahun 2018 ya. Keduanya mencantumkan dua dasar hukum berikut yang saya tulis di sini. Ya, kedua dasar hukum yang selalu tertulis di sini sebagai pedoman, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dan yang satunya lagi adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi. Ya, tautan ke dokumen ini saya sertakan di catatan kaki, di footnotes, jadi nanti teman-teman bisa cek sendiri. Di kedua dokumen ini, saya tidak menemukan peraturan yang melarang mahasiswa untuk mengundurkan diri dari perguruan tinggi. Dan pada peraturan pemerintah PP dan pada PP nomor 60 tahun 1999, pasal 109 ayat 1 menerangkan bahwa mahasiswa berhak pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain bila mana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki. Dan bila mana daya tampung perguruan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan, ya, misalnya di ITS dulu, saya punya teman yang pindah ke STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara) setelah kuliah beberapa semester di ITS. Itu kasus untuk yang pindah ke perguruan tinggi lain di dalam negeri. Untuk kasus pindah ke perguruan tinggi lain di luar negeri, saya tahu ada beberapa orang di ITS selain saya yang mengurangi diri dari ITS karena dapat beasiswa di Jepang. Saya masih punya pertanyaan memang uh, mengenai dasar hukum ini, yaitu bagaimana dengan mahasiswa yang ingin menggunakan diri dengan tujuan selain pindah ke perguruan tinggi lain. Misalnya menggunakan diri dengan alasan mau fokus uh, mendirikan bisnis. Ya mungkin nanti kita bisa riset tentang topik ini dan kita bahas di kesempatan lain. Oke, jadi kali ini kita fokus pada pertanyaan awal kita, Uh, mudahkan diri dari perguruan tinggi Indonesia dengan tujuan untuk kuliah di luar negeri. Ya. Jadi kelihatannya tidak ada peraturan dari pemerintah yang mengatur tentang pengunduran diri mahasiswa. Kalau begitu kita perlu melihat peraturan dari perguruan tinggi kita masing-masing. Kita perlu mengecek buku atau surat peraturan dari perguruan tinggi kita masing-masing dan mempelajari peraturan umum mengenai prosedur pengunduran diri misalnya prosedur dan dokumen apa saja yang diperlukan untuk mengundurkan diri? Lalu kewajiban kita saat mengundurkan diri? Misalnya apakah kita wajib mengembalikan beasiswa yang kita terima dari perguruan tinggi tersebut atau dari donatur eksternal, donatur luar ketika mengundurkan diri? Dan juga hak kita yang berkaitan dengan pengunduran diri. Misalnya apakah SPP yang telah kita bayarkan untuk semester yang bersangkutan dapat dikembalikan sebagian atau sepenuhnya? Sejauh pengetahuan saya, untuk perguruan tinggi umum, proses, pe proses pengunduran diri itu relatif sederhana. Ya, yang proses pengunduran dirinya lebih kompleks itu adalah perguruan tinggi yang bersifat kedinasan karena ada ikatan dinas. Biasanya, jika mahasiswa perguruan tinggi ini mengundurkan diri di tengah jalan, biasanya ia akan diminta untuk mengembalikan biaya pendidikan yang sudah ditanggung oleh pemerintah. Ya, biaya pendidikan. Uh, perguruan tinggi kedinasan ini juga sebagian atau sepenuhnya berasal dari pemerintah. Well, aturan jempolnya ya, dimanapun kita kuliah, entah di Indonesia ataupun di luar negeri, jika kita hendak mengundurkan diri untuk alasan apapun, untuk pindah ke perguruan tinggi lain atau untuk fokus bisnis atau untuk alasan lain, kita perlu mempelajari dengan detail prosedur pengunduran diri yang ada dan mengundurkan diri sesuai dengan peraturan dan etika yang berlaku. Dulu di ITS, setelah saya diterima di Keio dan menandatangani surat beasiswa saya, saya mempelajari buku panduan mahasiswa ITS. Dan selama mempelajari buku tersebut, saya kemudian berkonsultasi dengan petugas administrasi di jurusan saya dan juga dosen wali saya. Beliau berdua sangat banyak membantu saya, sehingga proses pengelolaan diri saya lancar. Di ITS, saya kuliah dengan biaya pribadi, jadi tidak ada persoalan beasiswa yang perlu saya selesaikan. Kalau di Keo, beasiswa saya mensyaratkan saya menyelesaikan pendidikan di Keo hingga tuntas. Ya mungkin biasiswa lain di Keo punya persyaratan yang berbeda. Untuk biasiswa saya, jika saya mengundurkan diri di tengah jalan, saya perlu mengembalikan biaya pendidikan. Saya sudah merasa cocok dan nyaman belajar di Keo, jadi saya tidak ada masalah dengan persyaratan ini, karena saya memang sudah, kalau bahasa Arabnya itu nawaitu ya. Saya sudah nawaitu dan berencana untuk menyelesaikan pendidikan di Keo. Baik, sebagai contoh, ini adalah proses pengunduran diri di ITS. Pengunduran-pengunduran tinggi lain di Indonesia kira-kira mirip ini prosedurnya, prosesnya. Ya, pertama, mengambil formulir permohonan pengunduran diri. Ini dulu saya kurang teliti. Ya, saya sudah menulis surat permohonan pengunduran diri. Eh, ternyata sudah ada formulirnya yang tinggal diisi. Ya, formulir pengunduran diri ini dulu saya ambil di kantor tata usaha, kantor tata usaha ITS. Sekarang sudah tersedia online, jadi bisa dicetak sendiri. Ya, setelah mengisi formulir ini, minta tanda tangan orang tua atau wali atau dosen wali, kemudian minta tanda tangan ketua jurusan atau ketua prodi. Setelah itu, formulir dikembalikan ke kantor tanda usaha. Ya, kartu mahasiswa juga dikembalikan. Ya, baik. Minasan, itu dia video kali ini. Kalau teman-teman sedang kuliah di perguruan tinggi di Indonesia dan mau mengundurkan diri untuk kuliah di luar negeri. Ikuti proses eh, ikuti prosedur pengunduran diri dengan yang prosedur pengunduran diri yang ada dengan baik, benar, dan juga sopan. Lalu juga pamit kepada teman-teman, dosen-dosen, dan staf-staf di perguruan tinggi lama. Ucapkan terima kasih dan doakan agar mereka semua selalu sukses. Ya, oke okay, teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Mata nih.